Teh yo tembo, tee, uu, tu, tu, S U su, yo tu, U, S, U, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, S, su, tu, su, tu, Tuh, tuh, tuh, tuh, Tu tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, Terbalik tuh, sutuk tuh, tuh, terbalik tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, u, u, tu, Tusuk, bukan tutup. Tusuk, TUTUP tusuk. Tuh, eh, eh, eh, eh, T eh, eh, eh, eh, eh, T tusuk tutup eh, eh, eh, eh, Bukan SUTUK TUSUK eh, Tuk. kamu bisa bilang sutuk tadi baru masa bilang tusuk tidak bisa t t u u s s u u tu, -tu, -suk. tu -suk. su tutup bukan Tuk. Tuk. Tuk. Tuk coba lagi masa kau bisa bilang tusuk baru masa tusuk tidak bisa tusuk maka coba ulangi sudah betul tapi kau bilang terbalik itu t t u u tu tu s s u u suk tusuk tusuk ya sate tate C, S, S, A, A, S, A, T, T, E, E, S, A, T, S, A, T, tusuk sate S, A, T, T, T, tidak T, terlalu besar kau T, T, T, Ya dosa gatal kau garu jangan asal kau ngamuk dia punya pacar aku aku nak bisa bukan sayang punya juga aku nak dia punya dia punya lagaku kau takan marah ya dosa gatal kau garu asalkan kau emosi Jangan kau tahan Maraya dosa Jangan kau garis Jangan atas Kau ngamu Jangan atas Kau ngamu Itu ketubang mula Satu tuyuh Lapan tahun empat lima Itulah hari Kemerdekan kita Hari Merdeka, Nusa Dengban, bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia, merdeka, sekali merdeka, setap merdeka, selama ayat masih dikandung badan, bisa tetap setia, setap, setia, membela negara kita.